Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers beloved, Serta leslor Lovers Dimanapun kalian berada Kembali di TV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan vitamin bahagia Dari idola kita Lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan dan kabar di siang Hari ini kita mendapatkan info penting dari Leslar Loveworks World atau L2W Kita simak para sahabat di akun Instagram L2W ini Perhatikan di kalimat caption yang dituliskan Selamat siang Leslar Loveworks Untuk infotainment world silahkan like di semua kategori tapi untuk memfokuskan voting di SMS, kami memilih yang pertama best couple, yang kedua Georgios baby. Bagaimanapun kami fokus di kedua kategori itu, karena akun kami less Leslonover, jadi kami pikir akan lebih baik jika kami memilih yang ada keduanya supaya adil. Terima kasih, mohon bantuannya ya, jangan lupa like dengan buat akun sebanyak mungkin dan SMS mandiri atau yang di luar negeri bisa segera DM L2W, itulah info penting ya untuk warga Konoha, terkhusus Leslar Lovers karena Leslar Lovers ini memfokuskan untuk voting di SMS, memilih best couple dan Georgios baby bagaimanapun tentunya fanbase Leslar Lovers memikirkan persahabat ya memilih keduanya Lesti dan Rizky Bilar serta Abang El. Tetap support, tetap dukung persahabat ya untuk keluarga Konoha dan kita lihat juga di kolom komentar ini banyak sekali respon yang tentunya diberikan salah satunya dari akun Instagram Nonon Ansgar Mozart mengatakan nah iya ini setuju jadi kita fokus di kategori tersebut tapi gak memungkinkan kita borong semua amin Bismillah mudah-mudahan persahabat ya ada rezekinya kita bisa borong piala penghargaan info Taiwan Award 2022 dan berikutnya persahabat ya untuk cara voting emang banyak sekali yang bertanya bagaimana sih min cara untuk votingnya kita lihat dia ya. untuk best couple Diperhatikan jangan sampai salah Yang pertama kalian harus like di akun sosial media Twitter, Facebook, Instagram, SCTV. Dan untuk SMS kalian harus ketik IA spasi A5 untuk nominasi best couple Kirim ke 97288 tarif Rp2.000 per SMS per sahabat, ya jadi jangan sampai lupa, jangan sampai salah Diingatkan kembali nih Untuk semuanya yang belum paham Yang belum bisa cara voting Yang pertama kalian like di akun sosial media SCTV Ada Twitter, Facebook, Instagram Dan untuk lewat SMS Ketik IA spasi A5 Untuk kode nominasi best couple Kirimnya ke 97288 kita lihat juga untuk Georgios Baby ada Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Seperti tentunya sebelumnya, like di akun sosial media Twitter, Facebook, dan Instagram HCTV. Cara untuk kirim SMS ketik IA spasi F4 untuk kode nominasi Georgios Baby kirim ke 97288. Tuh jangan sampai lupa diingatkan. Sudah diinfokan ya, jangan ada yang bertanya lagi. Kalian luar biasa, mudah-mudahan semakin kompak dan semakin solid untuk mendukung idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat kita lihat di unggahan IG nya Bunda Lesti. Wow, ini cantik banget persahabat ya Bunda L. Iklan aja cute dan sangat menggemaskan. Semoga lancar terus, semoga sukses terus untuk Bunda Lesti. Ini lagi iklan MS Glow Beauty nih persahabat ya Tetap support untuk Bunda L Semoga semakin sukses Amin Dan kita lihat juga persahabat ya Bunda Lesti menginfokan mengenai acara Sofi Yang akan tentunya live di tanggal 9 September Perhatikan di kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh Bunda Lesti Halo guys, jangan lupa ya nonton aku dan kakak di Sofi 99 TV Show tanggal 9 September jam 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Indosiar, Sofi Live dan Youtube Sofi Indonesia Bakal ada yang spesial loh dari aku dan kakak, jadi jangan sampai kelewatan. Tuh, persahabat ya, jadi jangan sampai lupa untuk saksikan idola kesayangan kita yang akan tampil di acara shopee 99 TV Show yang akan disiarkan secara langsung di dua TV nasional RCTI dan Indosiar serta live juga akan di adakan di Sofi Live dan Youtube Sofi Indonesia tetap dukung ya, dicatat tanggalnya biar nggak ketinggalan tinggal dua hari lagi tanggal 9 September 2022 pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat. kemudian disimak juga bersahabat, ini ada momen yang sangat membahagiakan sekali dimana saat BBL cium atau salim tangan anaknya Aa Irfan. Ini ada di vlognya Aa Irfan nih, Persahabat ya. Ini pinter banget nih, Abang L sudah bisa salim, Persahabat ya, Masya Allah. Kita kagum dan pasti kita bangga banget ya. Ini mah wajib menang nih di Infotainment Award ya. Kita dukung yang terbaik nih buat Abang L, dukung penuh, semangat terus untuk warga Konoha Kita lihat juga Persahabat ya, kita mendapatkan kabar dari ABN ini. Setengah jam yang lalu nih persahabatnya ya ini mulia mengunggah sebuah postingan iklan Nih persahabatnya lagi iklan Scarlet, tetapi kita malah salvoknya dengan tangannya Abeni nih yang lagi diimpus tuh Dan untuk ruangannya aja sepertinya berada di ruang perawat nih persahabat ya sedang di rumah sakit sepertinya Mudah-mudahan ya Abeni tetap yang diberikan kesehatan terus dan semoga Abby selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik juga. Kita doakan yang terbaik untuk keluarga besar Leslar ya. dan kita selalu mensupport dan selalu mendukung apapun itu untuk idola kesayangan kita. Kita masih menunggu cedungan terbaru dan kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru dan pastinya kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.